Okay, yang kemudian perhatikan nanti rumus yang akan kita gunakan atau kita ketikkan adalah di kolom keterangan karena di sini nanti akan kita ketikkan adalah nama-nama akun di dalam jurnal Oke, okay, perhatikan. Yang kemudian kolom referensi nanti di sini akan kita gunakan untuk mengetikkan kode-kode daripada customer dan vendor ataupun di sini pelanggan dan pemasok. Di dalam kolom referensi. Tujuannya apa? Agar bisa tercatat di dalam buku bantu piutang. Agar bisa tercatat di dalam buku bantu piutang. Oke. Kemudian juga sama untuk membantu piutang juga sama akan tercatat nanti di dalam buku pembantu hutang yang kemudian di dalam jurnal umum di sini ada kode persediaan tujuannya adalah untuk mencatat kode-kode daripada persediaan agar nanti bisa kita masukkan ke buku bantu persediaan seperti ini ada kuantiti oke ini bapak hapus dulu semua ada kuantiti yang kemudian ada rumus yang akan kita gunakan kode-kode persediaan segala macam yang kemudian buku besar tetapi sebelum kita masuk ke buku besar kita masukkan dulu kita buat rumus dalam jurnal umum oke, okay, perhatikan kemarin sudah Bapak kasih tugas dalam hal menggunakan rumus pi up masih ingat? masih ingat rumus pi up -nya? masih, oke okay, perhatikan jika seandainya Bapak mau mengetikkan nama akun, tolong perhatikan. Jika seandainya Bapak mau mengetikkan nama akun di kolom keterangan berdasarkan kode akun, di mana kode-kode akun ini semua ada pada master akun. Oke, ada pada master akun. Kira-kira rumus apa yang harus Bapak ketikkan di kolom? D8. Ada yang bisa bantu? Oke, okay, perhatikan. Bapak mau mengetikkan nama-nama akun pada kolom keterangan. Oke. Okay. Yang kemudian dimana nanti nama akun di sini berdasarkan nomor akun. Oke. Okay nomor akun sumbernya ada pada master akun mulai dari A98 sampai dengan B162 kira-kira atau dari sini dapat kita pakai bahasa Indonesia saja mulai dari A6 sampai dengan C82 Kira-kira apa rumus yang Bapak ketikan Pada sel D8 Oke okay, sama, sama dengan VLOOKUP Oke okay. Oke okay, sudah Oke yang lain boleh juga bantu, boleh bantu yang lain. Terus setelah piluk up, buka kurung, terus. sel berapa? Nomor akun tuh banyak, mulai dari A7 sampai dengan A ke bawah itu. Oke okay, A8, kemudian. Kemudian, apa lagi, oke okay, terus, oke okay, master akun terus, Blok mulai dari A6 sampai Oke, okay, Oke okay, sampai sini, apa sampai sini, sampai berapa, sampai C berapa, atau D, E, F, sampai mana? Oke, okay. oke, okay. sampai dengan F 82 sudah, terus selanjutnya, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya apa lagi? Titik dua. Oh, titik 2 atau titik koma? Oh, ya koma Oke, okay, terus? Kunci dulu oh, dikunci dulu. Oke, okay, F4 ya. Oke. Okay. A6-nya dikunci, terus? Titik koma ya? ya titik koma, koma berapa? Oke, okay, koma tiga, koma tiga ya, tiga, oke. Okay, terus apa lagi? Oke okay, titik koma kemudian pulse, Tutup kurung ya. Oke okay, enter. Coba kita tes ya. Sudah betul apa? Sudah benar apa betul? Oke. Okay. Kita coba di nomor akun ya. Oke, okay, berarti sudah betul ya. Kita cek, kita cek lagi nomor yang terakhir. Masuk ke kira-kira. Kalau dia masuk, berarti sudah betul rumusnya. Oke, okay, ini belum masuk yang... A82 ini berapa ini ini 82 9400 oke ini belum masuk Oke, sudah masuk ya. Berarti sudah benar ya. Oke. Sampai sampai di sini ada yang lain ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya sampai di sini? Halo? Ya. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Yang lain? sil Hai hmm. hmm. kalau ganti dengan tanggal berarti settingan yang ada di sini ini harus di -genrealkan. Bagaimana cara mengeneralkannya di blok yang ada yang tanggal tersebut, kemudian pilih pilih alignment, ya alignment ini, di klik pada pojok kiri, kemudian number pilih yang general, jangan number tapi yang general, kemudian oke, okay. seolah dia akan berubah menjadi angka tetapi harus diketik ulang, cek, oke okay, yang lain Oke, okay, kalau sudah kita buat. Oke, okay, sekarang coba Anda semua praktekkan Seperti yang tadi, kira-kira nanti Anda kurang tahu jadi mana. Coba praktek semuanya. Pertama, ketik sama dengan fill-up. Kemudian lanjutkan. Oke, ada masalah. Ada masalah. Halo. Sudah bisa semua. Cuma satu orang yang bisa yang lainnya. Gimana ini? Kok gak ada suara? oke okay, okay, tolong oke okay, tolong perhatikan lagi kalau begitu perhatikan semuanya tolong perhatikan semuanya oke okay, bapak lagi ya tolong diperhatikan ya oke okay, di, udah semua belum perhatikan oke okay, sama dengan V up buka kurung di sini ada up value, berarti kita akan melihat nilai yang ada sejajar dengan di mana kita mengetikkan rumus tersebut, yaitu pada D8, berarti nilai yang akan dilihat juga sama seperti yang ada di A8, yaitu nomor akun. Jangan sampai ada ketikan di bawah, di A9, tidak sejajar. Nanti yang dibaca adalah nilai yang ada di sini. Kalau kita ketikan di sini nilainya, maka di sini tidak akan membaca. Tapi di sini adalah yang harus kita pahami, di mana kita mengetikkan rumus, maka nilai yang dilihat adalah harus sejajar. <tuh> Oke, okay, sampai di sini. Kemudian titik koma, ataupun koma pada komputer yang lain, yang settingannya berbeda. Setelah koma, maka klik master account. Tetapi sebelum kita klik master account, yang harus kita pahami adalah kita membaca apa sih Oh, membaca nama akun, berarti di sini klik master akun berdasarkan nomor akun. Maka kita mengklik ataupun memblok mulai dari nomor akun sampai dengan nama akun. Boleh tidak, Pak? Sampai dengan saldonya boleh. Oke, kita klik sampai dengan saldo, kemudian blok sampai ke bawah sampai selesai semua daftar akun tersebut. yaitu ada pada... F82, kemudian tekan F4 untuk mengkunci ataupun dengan string. Kemudian, titik koma yang mau kita baca adalah nama akun yang berbahasa Indonesia. Tapi, kalau yang mau kita baca adalah nama akun yang berbahasa Inggris, maka di sini kita ketik dua. Tapi, yang mau kita baca adalah nama akun yang pakai bahasa Indonesia, yaitu ada pada kolom ketik Ketiga, kemudian ketik tiga, kemudian titik koma, kemudian pilih pulse, kemudian enter. Oke, okay. sebelum dilanjut maka di tes dulu, sudah benar apa belum rumus yang kita gunakan ataupun kita buat. Kita coba salah satu, kita ambil random, umpamanya di sini asuransi dibayar di muka. Coba kita ketikkan asuransi dibayar di muka, muncul tidak di sel A8, Oke, muncul asuransi dibayar di muka. Berarti ini sudah betul. Kalau sudah, maka langkah selanjutnya adalah kopikanlah rumus tadi sampai ke bawah. Kalau bisa dengan sampai nomor baris ke 200. Tujuannya untuk apa? Agar kita tidak membuat rumus ulang. Kita tinggal mengetik-ketikan di sini adalah nomor-nomor akun. Umpamanya kita ambil satu lagi kita kita sampling, yaitu 31100 common stock ataupun modal saham. Jadi kita coba ketikkan di sini, apakah dia muncul? Oke, modal saham muncul, berarti rumus yang kita gunakan sudah betul. Oke, sampai di sini, coba dipraktekkan semuanya. Kalau ada masalah silahkan kita diskusikan. Halo? Boleh, ada oh, sudah selesai apa? No, no, coba rumusnya bagaimana? oke okay, perhatikan tabel yang anda buat sama tidak dengan tabel yang bapak buat sama kan oke okay. master accountnya sama kan sama atau beda kalaupun artinya kolom B ini tidak ada, nggak jadi masalah berarti anda adalah cukup koma dua Oke, okay, kalau umpamanya di sini bahasa Inggrisnya tidak ada yang Anda ketikkan adalah bahasa Indonesianya, maka yang Anda gunakan adalah koma 2 bukan koma 3. Ma Oke, okay, maka ini yang perlu harus kita pahami. Ini yang harus perlu kita pahami, jangan mentang-mentang Bapak katakan koma 3 jadi Anda juga ikut koma 3 padahal Anda tidak memiliki apa nama akun yang berbahasa Inggris. Kan gitu? Jadi perhatikan, di mana kita memulai memblok akun ter, master tersebut, maka itulah sebagai kolom pertama. Kolom keberapa yang harus yang mau kita baca, itulah mulai dari nomor akun. Itu ada di kolom keberapa yang mau kita baca. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, yang lain sudah selesai belum? Yang lain sudah pada selesai belum? Halo? Yang lainnya, kok nggak ada suara tuh? Nanti Bapak lanjutkan, kalian bingung sendiri. Tidak bisa, bagaimana rumusnya yang Anda buat? Hmm. Ya. jangan dulu itu kurang anda belum ngeblok di video kan lihat tuh sama dengan Vlookup di situ ada tulisan lookup value belum anda klik nomor akun yang akan anda lihat di jurnal umum Anda itu baru membuat rumus seperti ini, perhatikan di layar. Betul kan? Betul tidak? VLOOKUP langsung, betul kan? Seharusnya Anda klik dulu di sini, di ada 8 ini, titik koma, baru ke master akun. Sini dulu, karena ini berdasarkan inilah kita akan membaca. Kalau kita tidak klik di sini bagaimana rumus itu membaca apa yang ada di nomor akun ini. Oke, coba diedit lagi. Oke, yang lain sudah? <tuh> Halo? Halo? Oke, cuma dua orang yang mau berinteraksi dengan bapak yang lainnya tidak mau. Apalagi pada syariawan apa ya? Ana Mariana, gimana? Ada ada masalah? Ana Mariana, oke okay, Catherine. Miranda Miranda Halo Miranda Oke orangnya lagi tidur Tia Putri Ada masalah? Tidak Pak. Oke kalau begitu Alhamdulillah Licia. Gimana? Ada masalah? Oke okay. Anak agung gimana? Sudah bisa anak agung? Oh, Asak nyoba terus Berarti kamu nggak perhatikan tadi Yunani Halo Yunani Oke okay, Yunani juga lagi tidur Cuma on saja Entah orangnya entah kemana Oke okay, sudah berhasil semua Oke okay, kalau begitu Sekarang di jurnal umum Sudah selesai rumus yang akan kita gunakan Yaitu menggunakan VLOOKUP Oke okay. Yang selanjutnya kita masuk ke buku pembantu piutang. Oke, eh, tolong perhatikan. Kenapa? Halo. Tadi siapa yang ngomong barusan? Oke, kalau begitu. Oke, kita lanjut ke buku pembantu piutang. Semuanya. Gunakan fungsi pilokap. Oke, buka semua buku pembantu piutangnya. Sudah dibuka. Oke, perhatikan. Di dalam buku pembantu piutang ini ada kode pelanggan. Kode pelanggan kita lihat di mana. Pasti adalah di master buku bantu. Bantu yaitu di sini ada daftar piutang, maka di sini yang dikatakan sebagai pelang pelanggan. Jelas ya. Jelas apa jelas? Halo, oke. Tolong dijawab ya, kalau Bapak nanya ya jelas apa tidak. Tolong dijawab biar Bapak juga enak menyampaikannya. Oke, oke, baik. Yang kemudian di sini ada nama pelanggan. Nah, nama pelanggan ini boleh gak sih, Pak? Kita ketik secara manual ya, boleh-boleh saja. Tetapi permasalahannya adalah apakah setiap ada pelanggan baru kita harus mengetikkan ulang? Tentunya tidak kan? Maka di sini kita akan membaca nama pelanggan berdasarkan kode pelanggan. Jelas ya? Nama pelanggan dan kode pelanggan ada pada master buku bantu. Oke? Okay? Yang kemudian Bapak mau nanya selfie Intan Purnama, kira-kira di mana kita akan mengetikkan rumus atau rumus apa dulu yang mau kita gunakan di sini untuk mencari nama pelanggan? Selfie ya, Intan, rumus apa kira-kira yang akan kita gunakan? Kalau usah dibaca bukunya kan berjelas di situ kan kita membaca berdasarkan nama pelanggan kalau membaca berarti menggunakan menggunakan fungsi piluk piluk miranda miranda halo miranda kira-kira kalau kita menggunakan fungsi piluk up pada sel C5 kira-kira rumusnya apa pakai piluk up okay. bisa Anda sebutkan rumus yang kita gunakan seperti apa sambil kawannya juga ikut mempraktekkan Silakan Miranda, atau Catherine, coba Catherine Febri, Catherine. Catherine coba sebutkan rumus apa yang kita gunakan di dalam C5 atau dia putri bisa bantu putri bisa bantu coba terobos apa yang kita gunakan pada C5 atau lesianara bisa bantu Coba rumus apa yang kita gunakan di sisi sel C5, Lockup, ya? Pakai VLOOKUP kesilakan disebutkan. Oke, okay, sama dengan VLOOKUP terus. Oke, okay. selanjutnya sel berapa? C. C9 di sini. Yang kita pilih adalah karena kan kita di sini kan nama pelanggan kan berarti berdasarkan kode pelang. Pelanggan berarti ada pada sel CM4. Oke. Okay. Okay, kau usah dicatat dulu. Perhatikan lanjut. Nanti dicatatnya. Oke? Okay. Selanjutnya titik koma. Apalagi yang harus kita lakukan? Master buku bantu. Master, buku bantu. Terus? Blok mulai dari? Oke, mulai dari kode pelanggan A5 sampai dengan sampai dengan A12 berarti nggak ada yang kamu baca dong kalau begitu karena kan kita mau baca nama nama pelanggan tuh ya, ya kan maka kita blok sampai dengan b11 oke boleh nggak Pak kita blok sampai dengan D11 boleh Oke, okay, boleh kita blok di sini. Oke, okay. selanjutnya kita tutup dengan F4, kemudian titik koma. Perhatikan, yang mau kita baca adalah nama pelanggan, kan? Nama pelanggan ada di kolom keberapa? Kolom kedua, oke. Okay. titik koma dua, kemudian titik koma, pilih pulse. Kemudian tutup kurung, enter. NA, Kenapa NA karena tidak ada di sini kode yang akan digunakan. Oke, kita coba ambil CS001. Oke, kita ambil CS001. Kita masukkan ke buku bantu piutang. Buku bantu piutang kita ketikkan di kode pelanggan CS001 maka di sini muncul Mirako Digital. Nyambung ya? Yang Yang lain. Halo? Yang lainnya? Oke. Oke, yang selanjutnya apalagi harus kita lakukan? Mengisi saldo awal daripada piutang kepada Mirako Digital. Oke, kalau kita lihat di master buku bantu. Berapa saldo awal piutang kepada Mirako Digital? Ada 104 juta. Oke. Tadi kita sudah buatkan rumus di sini ya, rumus di A5 di mana di sini kita bloknya sampai dengan D11, betul ya? Sampai dengan D11. Berarti di sini sampai dengan di sini berarti termasuk juga di sini adalah sal, saldo. Nah, di buku bantu piutang kita juga mengetikkan rumus yang sama seperti yang ada di sel C5 di mana piutang itu bersaldo normal debit atau kredit? halo, bersaldo normal de debit berarti rumus berarti rumus kita ketikan di mana di sel keberapa? di sel keberapa rumus kita ketikan? Di sel keberapa rumus kita ketikkan? Halo, ya, oke. Okay, di a sembilan di sini. Hai, oh Oke, okay. perhatikan rumusnya sama seperti yang ada di sini. Pilox up juga oke, okay. sama dengan vlookup. Buka kurung, klik lagi di sini di cell C4. Kenapa kita akan membaca saldo awal berdasarkan kode akun? Uh, sorry, not not kode pelanggan. Boleh nggak, Pak, berdasarkan nama pelanggan? Boleh. Kalau berdasarkan nama pelanggan, pamannya kan kita menggunakan nama pelanggan. Oke, okay, kita ketik di, kita klik di cell C5, berdasarkan nama pelanggan. Titik koma. Selanjutnya kita klik master account. Maka yang kita mulai blok adalah mulai dari nama pelanggannya. Mulai dari B5 sampai dengan D11. F4 lagi titik koma. Di sini ada di kolom ke berapa? Saldo awal piutang ya. Oke, perhatikan. Kolom ke kalau, kalau kolom keempat, maka yang kolom ketiga, kenapa? Karena yang kita blok adalah mulai dari B5. Maka B5 inilah sebagai dasar untuk menentukan kolom pertama. Oke, okay. tapi kalau kita bloknya tadi berdasarkan kode pelanggan, oke, okay, maka di buku bantu ini juga harus kita kliknya. Di sini adalah berdasarkan kode pelanggan, bukan berdasarkan nama pelanggan. Tetapi di sini adalah kita berdasarkan nama pelanggan. Boleh tidak Pak, kalau umpamanya berdasarkan nama pelanggan? Boleh-boleh saja. Oke, di sini B sampai dengan D. 11 tadi adalah, ada pada kolom ketiga kan? Kolom ketiga, kemudian titik koma, pos Tutup kurung, enter. Maka di sini muncul 104. Benar tidak 104? Betul 104. Jelas apa jelas? jelas Pak. Yang lain? Jelas. Oke. Kalau umpamanya kita ganti dengan berdasarkan kode pelanggan. Cukup dengan kita lakukan klik dua kali. Oke, klik dua kali. Geser ini ke atas. Jelas ya? Kemudian B ini ganti jadi A, kemudian 3 ini ganti jadi 4. Kenapa? Karena dia bergeser. Oke, kalau kita berdasarkan kode pelan, kode pelanggan. Nyambung sampai di sini. Ya. Oke, silahkan dipraktekkan. Mulai dari... Kita di sini semua sepakat adalah berdasarkan kode pelanggan ya. Oke, silakan ketikan rumus piluk A pada sel C5 dan sel H9. Seperti yang Bapak buat tadi. Jika ada masalah silakan ditanyakan ke Bapak. ada masalah sudah selesai kalau selesai ngomong ya Sudah beres belum? Sudah beres bu? Oke, okay, silakan. Sudah berhasilkah nama pelanggannya? Sudah. Yang lain? Ada. Oke. Okay. Sudah beres semua? Halo? Halo? Emang Anda tidak punya? Hmm? Ya kalau ada kok bisa nanya. Kan sama tuh. Penasaran. Penasaran. emang gak, gak berhasil ya. Oke. Okay, anda pasti tadi ngebloknya mulai dari B5 kan. Dari nama pelanggan ya. Ya bukan. Oke okay, perhatikan. Apakah semua sudah berhasil membuatkan nama pelanggan Sudah, Pak. yang lain Sudah, Pak. yang lainnya baru dua orang Lupa. Lupa. Lupa Masya Allah Masya Allah rumusnya piluk up. Kemudian, buka kurung. Klik C4 yang di atasnya, di atas nama pelanggan. Titik koma ataupun koma. Kemudian, klik master buku bantu. Blok mulai dari kode pelanggan, kalau di layar adalah mulai dari A5 sampai dengan d 11. kemudian tekan F4 selanjutnya ketik titik koma kemudian perhatikan karena kita tadi membloknya mulai dari A5 maka kolom A ini dihitung sebagai kolom pertama yang mau kita baca adalah kolom kedua yaitu nama pelanggan Miraco Digital berdasarkan kode pelanggan yang ada di kolom pertama. Maka kita ketik 212. Dua, dua. Maka kita ketik 2 kemudian titik koma, pilih false tutup kurung enter. Kan mudah. Oke, sudah semua belum? Yang lain oke, perhatikan untuk mengisi saldo awal ini pada prinsipnya sangat mudah sekali. Sangat mudah, bagaimana caranya? <tuh> perhatikan di rumus yang pertama. Di rumus yang pertama adalah master buku bantu. Perhatikan ini: master buku bantu kita bloknya adalah mulai dari A5. Kalau kita perhatikan, A5 di buku, buku master buku bantu adalah kode pelanggan. Berarti yang mau kita baca adalah kolom keempat. 4 1, 2, 3, Oke, yang kita baca adalah kolom keempat pada layar. Kalau Anda di sini tidak ada kolom kosong, berarti yang Anda baca adalah kolom ketiga. 3 Jelas apa jelas? Oke, langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya bagaimana? Anda tinggal copy, ctrl C, escape, masukkan ke sini, ini Bapak hapus dulu. Bapak copykan lagi ke sini, Bapak enter, yang muncul Miracle Digital. Kenapa? Karena di sini masih dua, yang dibaca adalah kolom kedua ini. Tapi yang mau dibaca adalah kolom keempat, maka di sini angka dua Bapak ganti menjadi angka empat. oke okay. kan cepat lebih gampang seperti itu cara lain halo oke okay, sudah selesai belum oke okay, yang lain sudah apa belum Oke kalau sudah sekarang langkah selanjutnya apa kita mengisi kolom debit mengisi kolom debit kira-kira kolom debit ini dimutasi piutang sumbernya dari mana untuk mengisi kolom debit maupun kolom kredit kira-kira sumbernya dari mana Sumber data yang ada di kolom debit maupun kredit dari mana? Halo? Oke, okay, sumber debit, data debit dan data kredit kira-kira di mana ini? Kita ambilnya. Kalau dari master akun nggak ada di sini data debit dan data kredit, yang ada di sini adalah saldo dari akun. Tidak ada kaitannya dengan buku pembal, buku bantu. Dari mana? Dari jurnal u umum. Anda kan menginput data piutang. Baik piutang masuk maupun piutang keluar Dari jurnal umum bukan? Oke okay, berarti sumbernya adalah Dari jurnal Jurnal umum -um. Oke okay, dari jurnal umum Oke okay. Dari jurnal umum Oke okay, kira-kira Kalau umpamanya Untuk mengisi kolom debit dan kolom kredit di buku bantu piutang, kira-kira rumus apa yang harus kita gunakan di sini? Di kolom debit dan kolom kredit. Dan pakai rumus apa kira-kira kita gunakan di sini? Hmm? Kalau if berarti cuma jika oke, kita menggunakan di sini rumusnya adalah sum if. Masih ingat rumus sum if? Oke, perhatikan di sini dalam hal buku bantu piutang bersumber dari ataupun data yang akan kita jumlahkan di kolom debit dan kolom kredit adalah bersumber dari jurnal umum. Di mana nanti kode masing-masing pelanggan seperti Mirako Digital CS001 akan kita ketikkan pada kolom referensi. Oke, akan kita ketikkan pada kolom referensi. Oke. Maka dalam buku bantu piutang di kolom debit maka kita gunakan rumus sam ip. Masih ingat rumus sam -IB? Halo? dikit ya berarti anda tidak pernah latihan ya di apa namanya di rumah ya. insya Allah besok anda waktu waktu UTS besok insyaallah anda akan bingung. Oke perhatikan, bapak akan praktekkan bagaimana cara penggunaan sam ip. Oke, okay. sama dengan sum if, buka kurung. Perhatikan, ring. Ring yang mau kita jumlahkan adalah di jurnal umum. Papa katakan tadi bahwa sumber data debit dan sumber data kredit bersumber dari jurnal U, jurnal umum. Di mana di jurnal umum ini kita mengetikkan atau menjumlahkan berdasarkan, piutang usaha berdasarkan kode pelanggan. Maka, jika kode pelanggan kita ketikkan di kolom referensi, maka kita blok adalah mulai dari kolom referensi. oke Sampai dengan apa? Sampai dengan kolom kredit. Apakah cukup sampai di E8, sampai G8? Tidak. Kita harus membloknya sampai ke bawah. Sampai selesai, kalau umpamanya kita di sini 140, maka sampai dengan 140. Kemudian tekan F4. Kemudian titik koma, muncul di sini kriterianya apa yang mau kita jumlahkan? Kriterianya ada di buku bantu piutang, yaitu berdasarkan kode pelanggan. Maka ketikan, klik di kode pelanggan, yaitu di sel C4. Okay selanjutnya titik koma perhatikan sum rumus ini kita ketikkan di kolom debit oke di kolom debit maka kita memblok di kolom debit yang ada pada jurnal umum perhatikan di jurnal umum kolom debit mulai dari awal tadi perhatikan kalau tadi kita membloknya mulai dari E8 maka kolom debit ini juga harus kita mulai dari E8 Jangan pernah sampai dengan dari E7 tidak sama seperti di awal. Harus sama, yaitu mulai dari F8 sampai dengan F140. Oke, kalau diakhiri 140, maka kita juga membloknya sampai dengan 140. Oke, kemudian tekan F4. Di sini Samreng sudah yang kemudian tutup kurung, enter. Ada tidak ada? kosong. Kenapa? Karena belum ada. Tetapi kalau jurnal umum umpamanya seperti contoh. Bapak katakan di sini ada mungkin contoh transaksi terjadi piutang usaha. Bertambah sebesar 15 juta. Oke, bertambah sebesar 15 juta. Contoh ini ya, 15 juta. Apakah sudah terindek di buku bantu piutang? Belum. Kenapa? Karena ini piutang siapa? Oke. Katakan ini adalah piutangnya si Miraco Digital dengan kodenya adalah CS01. Kita ketikkan di sini CS01 di kolom referensi, maka 15 juta itu secara otomatis akan bertambah pada buku bantu piutang di sebelah debit. Jelas sampai di sini? Halo? Jelas sampai? Ya? Sudah jelas belum? Oke, okay, perhatikan satu lagi. Yang kemudian kita juga akan menjumlahkan yang ada pada kolom kredit. Apakah rumusnya sama dengan kolom debit? Sama. Bedanya di mana? Kalau tadi kolom debit adalah yang kita blok terakhir di kolom F, maka di kolom kredit yang kita blok adalah kolom G. Nyambung? Perhatikan, ini rumus sudah kita buat tadi. Sudah berhasil, yaitu di sini. Kalau kita lihat di terakhir adalah kolom f, kolom f itu adalah sumring yang mau kita jumlahkan, yang mana ada di kolom g. Kolom g, maka di sini langsung kita ketikkan di sini f ganti menjadi huruf g. F-nya ganti menjadi huruf. G, enter, nol. Kalau umpamanya di jurnal umum, Bapak ketikan di sini 750.000 ribu. Atau 7.500. Apakah sudah muncul di buku bantu piutang? Dia sudah muncul. 7.500. Kemudian, katakan terjadi lagi sekali lagi. Di sini umpamanya terjadi lagi piutang usaha. CS-001. Oke. Okay di sini dibayar lagi sama dia 10 juta pamannya berarti di sini di kolom kredit sudah jumlahnya berapa tujuh belas juta lima lima di sini juga secara otomatis sudah tujuh juta lima ratus nyambung nyambung sampai di sini nyambung oke yang lain yang lainnya halo iya pada pada saryawan ya biar Bapak tahu Anda nyambung atau tidak bisa atau tidak tolong kasih tahu Bapak kalau Bapak tanya sudah nyambung apa belum kalau belum katakan belum kalau sudah katakan sudah sudah nyambung apa belum nyambung ya. Oke. Okay. Oke, okay. yang lain. Oke, okay, silakan dipraktekkan kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan. Gimana Sudah berhasil Sudah ya Debit kreditnya sudah Yang debit Kalau yang debit sudah belum yang kolom debit sudah belum. Oke, coba ya Pak tunggu ya, sudah hampir setengah sepuluh. Tapi jumlah yang absen dengan yang hadir di sini nggak sama nih, tahun di pada kemana yang lain ini. Di, per, di pertemuan pertama tadi ada 11 orang apa yang 14 orang tapi yang hadir di sini cuma 13 orang tahu yang tiganya kemana apa kali nggak ini ya apa sinyal kali ya nggak bisa masuk-masuk malah yang hadir 16 orang tapi yang ikut zoom cuma 9 10 orang malah cuma 7 orang malah bagus tujuh orang ini berarti insyaallah nanti waktu ujian bisa Sudah selesai belum? Oke, okay, yang lain. Yang lain sudah. Oke, okay, tolong perhatikan bapak ulangi sekali lagi. Tolong perhatikan bapak ulangi sekali lagi. Perhatikan di sini, kita akan menjumlahkan mutasi piutang, yaitu mutasi piutang daripada perusahaan ataupun pelanggan Miraco Digital. Dimana dalam kolom debit ini, kita akan menjumlahkan piutang Miraco Digital. Oke. Okay. Di mana di dalam kode kredit ini, kolom kredit ini, kita akan menjumlahkan piutang Mirako Digital berdasarkan kode daripada pelanggan Mirako Digital. Itu dengan menggunakan rumus sum it. Pertama, kita ketik SUMIT. Oke, okay, dari tadi kan Bapak kan udah itu sabar aja ya, dengerin aja. Mau kayak mana, Bapak juga nggak mungkin mau Bapak sambungkan nggak. Biar gak terputus-putus ini urusannya adalah nah, urusan sinyal. Oke, okay. yang kemudian SUM IF buka kurung, lihat aja di apa namanya di layar SUM IF di sini ada tulisan ring. Ring ini tujuannya apa? Dari mana sampai mana yang mau kita jumlahkan? Karena di sini kita mau menjumlahkan mirako Digital berdasarkan kode pelanggan. Yang ada pada jurnal umum, maka yang kita blok adalah mulai dari kolom referensi. Kenapa dari kolom referensi? Karena di kolom referensi inilah kita ketikkan kode pelanggannya. Eh, maka kita blok mulai dari E8 sampai dengan G140 paling bawah. Paling bawah G140, kemudian jangan lupa tekan F4 kemudian titik koma perhatikan rumus di bawah sini ada kriteria kriterianya apa yang mau kita jumlahkan kriterianya ada pada buku pembantu piutang yaitu kode pelanggan maka klik di C4 karena di C4 inilah kita ketikkan kode pelanggan Oke. yang selanjutnya titik koma di rumus sumring yang mau kita jumlahkan yang aman yang mana? yang kita jumlahkan adalah di kolom debit yang ada pada jurnal umum yaitu mulai dari F140 sampai dengan F8 ataupun mulai dari F8 sampai dengan F140 perhatikan kalau kita mulai ngebloknya tadi dari F8 maka yang kita blok juga harus mulai daripada F8 kalau berakhir di G140, maka F-nya juga harus berakhir di 140. Jika tidak, maka perhitunganmu nanti akan kacau. Kemudian tekan F4, tutup kurung, enter. Maka di sini sudah muncul 15 juta. 15 juta dari mana? Memang di kolom debit hanya ada 15 juta. Di kolom debit hanya ada 15 juta. Yang kemudian kita akan menjumlahkan Yang ada di kolom kredit. Seperti Bapak katakan tadi, bahwa di sini kita di jurnal umum sudah memblok mulai dari E8 sampai dengan G140. Kita perhatikan, mulai daripada E8 sampai dengan G140 di bawah. Berarti kolom kredit juga sudah termasuk di dalamnya. Oke? Maka untuk mempermudah kita dalam hal membuat rumus yang ada di kolom kredit, maka di sini maka di, di kolom kredit ini kita tinggal kopikan saja. Kita copy Ctrl C yang kemudian escape. Jangan di enter ya tapi di escape. Escape, kemudian klik dua kali di kolom kredit. Kemudian Ctrl V enter. Nah, di sini masih sama 115 juta. 15 juta di masih di kolom debit. Sementara kolom kredit ada di kolom G. Maka kita perhatikan, di kolom G ini, di kredit, di sini masih tertera adalah kolom F. Maka F yang di kolom kredit ganti menjadi G, ini juga sama, ganti menjadi G. Kenapa G? Karena kolom kredit yang ada di jurnal umum ada di kolom G. Kalau kolom kredit ini seandainya ada di kolom H, maka F tadi ganti menjadi Jelas ya, sampai di sini paham? paham Pak. Oke, kalau sudah paham, oke. Sudah selesai semuanya belum? Sudah, Pak. Yang lain? Yang lain? Halo. Halo. Bisa Bapak lanjutkan? Oke, okay. sekarang bagaimana kita cara mengisi kolom saldo? Oke, okay. piutang bersaldo normal apa? Bersaldo normal debit, maka di sini yang akan kita gunakan adalah fungsi IF. Oke, okay, fungsi IF ya? Perhatikan. Kalau bersaldo normal debit, berarti debit pasti lebih besar daripada kredit. Oke, perhatikan. Perhatikan. If buka kurung. Jika saldo awal debit, jelas ya, saldo awal debit ditambah dengan mutasi debit, ini kolom mutasi ya mutasi debit lebih besar dari saldo awal kredit ditambah dengan mutasi kredit maka maka ya perhatikan maka buka kurung debit ditambah debit tutup kurung disini saya harus ada dua ya dikurang buka kurung lagi kredit ditambah kredit oke tutup kurung tutup kurung lagi yang lainnya adalah 0. Tutup kurung, enter. Oke, okay, betul? Sudah 101 juta utangnya. 101 juta 500. Nyambung? Nah demikian juga. Oke, okay, demikian juga dengan di kolom kredit. Tujuannya untuk apa? agar nanti kita tidak berulang-ulang pada saat kita membuat buku bantu utang. Oke, perhatikan. Untuk kolom kredit, ini adalah yang bersaldo normal kredit. Perhatikan. Sama dengan jika, kebalikan dari tadi ya, jika saldo awal kredit ditambah dengan mutasi kredit, oke lebih besar, dari saldo awal debit ditambah dengan mutasi debit maka buka kurung dua kali maka kredit ditambah kredit buka kurung kurang buka kurung debit ditambah dengan Debit tutup kurung yang lainnya adalah nol. Maka nanti, kalau kita lihat saldo di kredit ini pasti nol, oke okay. atau tidak ada. Kenapa? Karena debit lebih besar daripada kredit. Kalau di sini tadi, jika saldo awal debit ditambah... Kredit ditambah dengan mutasi kredit lebih besar daripada saldo awal debit ditambah dengan mutasi debit. Yang jelas adalah pasti tidak sesuai kriterianya. Yang jelas saldo debit lebih besar daripada saldo kre kredit. Jelas ya? Jelas, Pak. Yang lain? Oke, coba dipraktekkan. Kalau bingung ditanyakan ya. develop Yang ngomong tadi siapa ya suaranya apa eh kayak robot gitu terputus-putus a, a a A i i, -I u u u, -U gitu anak agung ya tadi ya. Bukan. Oh Miranda. Kamu tinggal di mana Miranda? Miranda tinggal di mana? Di Bandar Oke, gimana yang lain? Ada masalah? Ini bapak lihat di sini nih, bapak, bapak munculkan tuh di layar tuh kumusnya. Nah, oke, oke, masih dicoba debit kreditnya ya. Oke. Sudah, belum? Sudah ya, yang lain. Yang lain. Ada beres belum yang lain? Oke, okay, kalau sudah, oke. Okay. Kita lanjut. Kan ada dua di buji Master Akun tadi. Di Master Buku Bantu kan ada dua kan, Miraco Digital sama Parunarama Fotokad. Oke. Okay. Bagaimana kita untuk membuat yang kedua? Yang kedua tinggal copy saja. Blok semua ini, kemudian copy, taruh di bawahnya sekitar dua baris, enter, ataupun dipastikan yang kemudian ganti menjadi CS02. Oke, kita lihat 77.500, apakah betul? Betul 77.500 untuk saldo awal panorama foto, kan lebih mudah, kan? Halo. kan lebih mudah seperti itu. Oke, bagaimana kalau seandainya ada lagi yang baru? Katakan di sini ada yang baru, katakan di sini CS03. CS03 ini kebetulan pelanggannya si Bapak MS Pulungan gitu ya. MS titik pulungan, umpamanya Oke okay. dan belum ada saldo awalnya gak usah diketik karena masih baru pasti tidak memiliki saldo saldo awal maka langkah selanjutnya bagaimana kopi lagi seperti tadi kopi taruh lagi di bawahnya sekitar dua baris biar dia lebih cantik Oke okay. yang kemudian ganti namanya kodenya menjadi CS03 maka dia menjadi MS pulungan Oke, okay. okay. seandainya ini ada transaksi, umumnya CS03 ini ada transaksi di jurnal umum. Katakan tadi yang ini ya. Ini kita ganti menjadi CS03. Pakai yang 15 juta ini di buku bantu piutang tadi sudah nggak muncul lagi di CS01. Kenapa? Karena sudah berubah menjadi CS03 lima juta ini akan pindah ke buku bantu piutang yang ketiga tadi ms pulungan 15 juta sama tujuh juta lima ratus nyambung nyambung ya oke Sudah selesai, belum? Masih, Masih nyoba ya, oke, okay, baik. Oke okay, sudah, belum? Oke. Okay. Lanjutkan ke buku pembantu utang dengan rumus yang sama. Bedanya di mana? Bedanya tadi yang ngeblok adalah kita sampai dengan uh, D11. Sekarang kita mulainya adalah karena ini adalah buku bantu utang. Maka kita mulai dari C7 A17 sampai dengan D21, sama rumusnya seperti di buku bantu piyutah. Rumusnya sama, ini juga sama piluk upnya juga sama rumusnya, cuma beda letaknya saja. Jadi coba ya Yo, apa neng? Halo? Halo, kenapa? Dengar kedengaran suaranya Kayak suara musik Oke, ada masalah yang lain? Hmm? Sudah, Pak. Oke, sudah selesai belum? Sudah, Pak. Oke, sudah. Yang lainnya? Yang lainnya? Bagaimana kalau seandainya ada pemasok yang baru? Kita tinggal kopi seperti tadi ya. Kita tinggal kopi, kemudian kalau umpamanya ada pemasok yang baru kita tinggal tambah di sini. Umpamannya adalah uh, SOPI untung selalu. Okay, untung selalu, oke, okay. maka di sini kita tinggal ganti di buku bantu utangnya SL01 menjadi SL02. Disini muncul, PCP untung selalu dengan saldonya kosong. Kalau seandainya tadi di jurnal umum, yang utang usaha ini SL01 kita ganti menjadi SL02, maka di sini muncul adalah di buku bantu utang adalah 8 juta bersaldo kredit debit. Kenapa? Karena di debitnya tidak ada. Maka dia di sini karena debit lebih besar daripada kredit. Maka dia dianggap dia bersaldo normal di de debit. Oke. Okay. Itu ya. Tapi kalau umpamanya di jurnal umum yang 8 juta ini kita ganti di sebelah kredit. Oke. Okay di sebelah kredit maka di sini sama di buku bantu utang jadi nol saldonya nol tetapi kalau kita umpamanya di jurnal umum yang debitnya kita hapus yang muncul adalah di sebelah kredit maka saldonya adalah sebelah kre kredit sambung ya Oke sampai di sini ada yang mau ditanyakan Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Oke. Sekarang kita masuk ke buku bantu persediaan. Oke. Ini buku bantu persediaan. Ada penerimaan, ada pengeluaran, ada saldo. Oke. Saldo awal ataupun nama persediaan. Oke. Nama persediaan kita ambil dari master buku bantu. Di sini ada N001 sampai 003 dengan saldo menyama masing-masing. Oke. Okay. Nah, ini harga pokok per ini nilai harga pokoknya. Di mana di sini persediaan totalnya 891. Di master akun juga persediaan juga pasti sama 891. Oke. Okay. Ini nilai persediaan di awal periode. Caranya seperti apa untuk memasukkan ke buku bantu? Pada prinsipnya sama. Di nama persediaan, kita akan mengambil nama persediaan berdasarkan kode persediaan. Berarti menggunakan rumus P.LOOKUP E. Menggunakan rumus P.LOOKUP pada sel D6 E. Pada sel D6. Yang selanjutnya di kolom saldo, di kolom saldo juga sama, menggunakan rumus piluk up yang kita ambil dari master buku bantu, di mana nama persediaan, kuantitasnya, harga pokoknya, total harganya. Oke, kalau perhatikan, bapak-bapak praktekan ya. Yang pertama, pakai fungsi piluk up, piluk up. Oke, buka kurung. Jok April yang mau kita lihat adalah nilai yang ada di sel D5. Oke, okay. nilai yang ada di sel D5. Kemudian titik koma, tabel arraynya adalah ada di master buku bantu, mulai dari A25 sampai dengan E32. Oke, okay. yang kemudian jangan lupa F4, titik koma yang kita baca adalah pada kolom yang kedua yaitu nama barang ataupun nama persediaan. koma 2 titik koma yang kemudian jangan lupa pilih pause, enter. Oke, okay, kita masukkan di sini nah salah satu NI001 untuk kode barangnya. Oke, okay, NI001. Kita ketikkan di kode persediaan maka otomatis di sini muncul NI001 yaitu PT Nikol penikol okay, D 700. Gitu ya. Yang kemudian saldo awalnya sama. Saldo awalnya ada di mana? Kita lihat pada kolom ke Kolom P3. Maka di sini juga sama. Kita tinggal ambil dari sini, kopikan. Copy, kemudian escape, masukkan ke kolom quantity. Kemudian pastekan, ganti dua ini menjadi tiga. Oke, 15. Kita lihat apakah betul 15 atau 15. Oke. Okay. Yang selanjutnya juga sama. Di sini harga. Harga juga kita tinggal copy. Tadi kolom ketiga, sekarang kolom keempat. Kolom keempat. 19.500. Kita lihat 19.500. Oke. Okay. Selanjutnya kita tinggal kalikan kuantitas dikali dengan Harga oke, okay. sampai di sini bisa dipahami. Oke, okay. sambil diperhatikan ya. Oke, okay. yang kemudian di sini ada penerimaan, ada pengeluaran dari mana sumbernya ini sama dari jurnal umum juga di mana di sini ada di jurnal umum adalah alat bantu persediaan. Oke, nanti kita menjumlahkannya berdasarkan kode persediaan yang dicatat di dalam alat bantu persediaan. Pakai apa kita menggunakan di sini sama, kita menggunakan rumus SUMIF. Oke, kita menggunakan rumus SUMIF. Jelas ya? Oke, okay. tadi sum if kan sudah tahu kan caranya kan kalau kita berdasarkan kode persediaan berarti awal kita blok mulai dari persedia-persediaan, perhatikan. Papa menjumlahkan kuantiti menggunakan kolom sum if? Sama dengan sum if. Oke, okay. sum if. Oke, okay. yang selanjutnya sum ring. Range-nya adalah dari jurnal umum yaitu mulai dari H8 blok sampai dengan Q140. Q140 F4 lagi titik koma. Oke. Okay. Oh, di sini Bapak ada salah sedikit. Sampai oke. Okay. Di sini kita lihat kriteria. kriterianya kita masuk lagi ke buku bantu lagi, yaitu NA01 ataupun kode persediaan, kode persediaan. Kemudian, titik koma yang kita jumlahkan adalah di sini kuantiti daripada penerimaan barang, ada di jurnal umum. Maka, kita coba cek ke atas kuantiti daripada penerimaan barang, ada di kolom I. Kita mulai blok mulai dari i8 sampai dengan sampai di I 104 140 jangan lupa F4 kemudian tutup kurung enter Oke okay, tapi di sini masih 0. Kenapa 0? Karena belum ada transaksi. Oke, okay, lanjut Oke, kemudian kolom jumlah juga sama. Kalau kita perhatikan kolom jumlah di jurnal umum, ada di kolom mana kolom jumlah di penerimaan? Ada di kolom K. Oke, di kolom K. Maka di buku persediaan, kita tinggal copy lagi rumus ini. Kita copy rumus, kemudian escape, masukkan ke kolom jumlah, kemudian di sini masih kolom I. Tadi kolom jumlah ada di kolom apa di jurnal umum? Yaitu di kolom K. Maka di sini di kolom jumlah ini yang kolom I8 ganti menjadi K8. Kemudian I140 ganti menjadi K140. K140. Oke. Masih nol juga sama. Oke, kita coba praktekkan apakah betul. NI01. Kita coba ya di jurnal umum. Kode persediaan. Anggap di sini NI01. Katakan di sini persediaan kita masuk ke kolom master akun. Persediaan barang dagang. Oke. Okay. Copy. Masuk ke jurnal umum. Kita masukkan di sini persediaan. Oke. Katakan di sini ada persediaan masuk adalah 10. Masuk 10. Kita cek. Di sini juga sudah masuk 10. Harganya di sini 19.600. Katakan di sini ada harga kenaikan menjadi 19.600. Di sini harga 19 juta 600. .000. Oke, ada kenaikan harga 16, maka di sini nilainya 10 dikali dengan 19.600. Maka di jurnal buku bantu persediaan juga secara otomatis sudah muncul 160 196 juta. Oke, untuk harganya tinggal kita menggunakan nilai rata-rata G 11 dibagi dengan E11. Oke, okay. yang kemudian untuk kolom saldo, yang jelas kolom saldo pasti, saldo awal ditambah dengan penerimaan, dikurang dengan pengeluaran, inilah saldo akhir. Oke, okay. demikian juga dengan nilainya juga, saldo awal ditambah dengan jumlah penerimaan, dikurang dengan jumlah pengeluaran, oke. Okay. Di sini untuk harga, kita gunakan harga rata-rata 4885 dibagi dengan 25, maka harganya berbeda, berbeda menjadi 19.540. Jelas ya, sampai di sini ya? Halo? Jelas ya? Salah ya? Oke, nah itu. Oke, demikian juga halnya dengan pengeluaran. Kalau ini tadi kita coba kopikan juga sama, oke? Okay. Kita klik, kita kopikan di kolom pengeluaran, enter, kita cek. Kolom pengeluaran di jurnal umum ada di kolom keberapa? ataupun di kolom apa? Kolom L. Ini kan kolom L ya, kolom L. Oke? Okay. Maka di buku bantu persediaan yang tadi I, kita ganti jadi L. Yang I, kita ganti jadi L. Nol. Kalau seandainya di jurnal umum, dengan NI01 di sini ada pengeluaran 5. Katakan 5. Oke? 5. Tapi di sini harganya berapa? Harganya adalah harus menggunakan harga rata-rata yang terakhir. Yaitu, Sebelum ini coba kita masukin lagi ke jurnal umum ini kita hapus dulu. Oke, okay. di sini harganya 19.540.000 juta Maka di sini terlebih dahulu kita gunakan harganya adalah 19.540. Oke. Okay. Baru kita ketikkan angka 5. Kemudian ini kita kalikan 5 dikali 19 juta 540. Oke, okay, ada 997. Oke, okay, maka di sini juga akan muncul pengeluaran karena di sini rumusnya belum ada 5. Kemudian ini kita kopikan lagi. Kemudian kita masukkan di kolom jumlah. Masih tetap 5 namanya di sini kita lihat di jurnal umum. Jumlah ini ada di kolom apa? Ke pengeluaran di kolom N. Oke, okay, berarti di jumlah ini kolom L ganti menjadi kolom N, kolom N, enter, kemudian ini harganya dibagi dengan kuantiti, maka di sini sama 25 ditambah 10 25 dikurang 5 sama dengan 10 dengan harga pokok yang sama, oke nyambung Oke, okay. oke okay, nanti ini filenya Bapak akan share ke grup untuk dipelajari. Tapi sebelum kita akhiri, perhatikan untuk kita UTS besok, Anda tidak perlu menggunakan komputer, tetapi semua rumus yang Bapak minta Anda tuliskan di kertas. Nanti bentuk soalnya seperti ini, ada master akun, ada jurnal umum, ada buku bantu piutang, buku bantu utang, buku bantu persediaan. Dan mungkin sampai ke buku besar, rumus apa yang Anda gunakan di setiap kolom yang Anda minta, yang Bapak minta. Anda tulis rumusnya. Oke. Okay jadi tidak menggunakan komputer tapi Anda tulis sendiri rumusnya berdasarkan soal itu untuk kita UTS besok oke ada yang mau ditanyakan cukup ya oke kalau cukup kita akhiri kuliah kita pada siang hari ini ya pagi hari ini semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya kita coba semua apa namanya oh, kameranya dihidupkan biar kita dokumentasikan dulu kameranya dihidupkan biar kita dokumentasikan Catherine, Ana Mariana Oke, okay, Catherine belum, Ana Mariana belum ini selfie ini pakai fotonya sendiri aja ke orangnya langsung oke okay, siap-siap, satu dua tiga oke okay. terima kasih nanti Bapak share materi yang tadi ya oke, okay, kalau ada kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di apa namanya di kita diskusikan di grup ya jangan di japri ya tapi di grup. Oke okay, terima kasih atas perhatiannya selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay, ayo sama-sama kasih.